Apa kabar para pecinta sepak bola tanah air? Kali ini berita sepak bola dari raksasa Spanyol Real Madrid. Real Madrid dilaporkan kembali menjadikan Paul Pogba sebagai target utama pada bursa transfer. Raksasa Liga Spanyol itu bahkan disebut-sebut akan memintanya melicinkan transfer Kylian Mbappe. Paul Pogba memasuki tahun terakhir kontraknya di Manchester United dan berpeluang untuk meninggalkan Old Trafford tanpa biaya sepeser pun. Manchester United membayar Juventus 89 juta pound pada tahun 2016. Ia sebelumnya pergi menuju Juventus saat masih muda dengan status bebas transfer. Performanya di Turin begitu gemilang. Tapi saat kembali ke United, penampilannya justru naik turun. Paul Pogba juga sering berselisih paham dengan manajer Manchester United sebelumnya, terutama Jose Mourinho. Sementara agennya, Minoraiola kerap menimbulkan spekulasi. Manchester United ingin Paul Pogba untuk menentukan masa depannya sebelum Natal tahun ini. Sebab kalau memang tidak ingin melanjutkan kariernya di Old Trafford, manajemen klub bisa segera mencari penggantinya per musim depan. Sejauh ini, Pogba belum menunjukkan tanda-tanda pengambilan sikap. Mungkin akan berbeda jika United mampu meraih gelar musim ini. Media Spanyol Diario AS, mengklaim Pogba kembali masuk radar Madrid. Terlebih, Toni Kroos dan Luka Modric telah melewati peak performance di Santiago Bernabeu. Kylian Agape, sama Mereka berharap Pogba dapat meyakinkan Kylian Mbappe untuk bergabung dengannya di Madrid. Riker Itu juga akan habis kontraknya di Paris Saint-Germain di musim panas. Dan sementara raksasa Ligue 1 bersikeras bahwa mereka pasti melihat masa depan pemain berusia 22 tahun itu di Paris. Masih belum ada berita tentang perpanjangan kontrak. Dan dengan Karim Benzema sudah berada di tim, Real berharap menambahkan pemain Prancis lainnya di Pogba ke dalam skuad mereka dapat meyakinkan Mbappe untuk bergabung dengan mereka di Bernabéu.